Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ini saya akan ini pemuskan ya soft rock ini ada beberapa bulan dari soft rock ini ada yang kecil ada yang gede ada yang apa ah, ini ya tadi. ada yang pakai ini metal Ekornya yang kecil juga yang juga, yang kecil yang kecil ada ini tekonya soft rock ini beda-beda untuk tempatnya yang pastinya untuk yang ada metalnya sini ini untuk yang dirawat berarti Kalimantan dan sebagainya nah, ini di sini di sini nggak apa-apa ini kan ya, untuk warna-warna yang jernih tapi untuk sanggari lebih baik ya pakai ini karena ini menarik perhatian ikan karena ini akan memantulkan yang namanya sinar matahari yang lebih bagus menurut saya daripada yang ini dan ini bagusnya ini ada rumbenya jajinya ini akan menarik ikan jika ditarik ini yang gede ini berapa cm ini kurang lebihnya bentar kita akan cek dulu 4 sentian mungkin oh 5 cm ya 5 cm ini ini untuk kayaknya gede banget ya untuk gabus ini ya pasti lahap ini karena gabus dulunya kan gede. Nah, ini. Anda bisa lihat ini. Untuk yang ada ini. Coba pas yang B yang ini start-up-nya Ini bisa dilihat ini. Ini harganya, satunya berapa ya? Harganya 25.000, yang kecil juga 25.000. Ini. ini untuk bentuknya berapa Bina berapa ini senti ini 3 sentian ini berapa senti ini 3 senti empat senti panjang ini ini panjangnya sama Rp 25.000 terima merasa tepatannya cukup sekian